Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ananda Mencari Emerald. Dan di video kali ini kita akan bermain game Car Driving Indonesia lagi. Dan sekarang ini di mana saya merekam video ini adalah tanggal 17 Agustus, di mana tepat di hari uh, ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia. gitu Jadi uh, enggak tahu ini ada apa. Jadi langsung saja kita mainkan uh, saya. Cari-cari mungkin ada satu tempat yang menarik ini. Ini kan tepat di uh, hari kemerdekaan Indonesia ya kan. Seperti Idul Adha kemarin, ya kan ada tempat ini apa namanya uh, pemotongan hewan kurban. Oke, kita lihat. Jadi ini kita di Monas, di Monas dan ternyata ada ini Pak bendera ini. Ya, yeah, jadi di tidak hanya di Monas saja ya, tapi di uh, tiang lampu jalanan itu ada. Oh, kayak bendera gini dipasang bendera begitu. Oke. Okay. Semoga nah, kelihatan ya. <laughs> Apakah di GBK sini ada sesuatu? Tidak ada. Tidak ada. Sama seperti biasanya ya. Oke, okay, kita coba masuk ke gang ini. Apakah ada sesuatu di sini? Enggak ada apa-apa, coy. Di sini enggak ada apa-apa ya. Oke, okay, kita coba telusuri sampai Surabaya. Ini tampusnya ke Surabaya. Eh, bentar, bentar, bentar, bentar. Kalian lihat-lihat gak? Ini uh, kenapa ada gundukan gini ya? Ada yang berbeda. Wih, ini offroad. Serius ini offroad nih. Waduh. Waduh. Kok seru? <gih> Jadi ingat video lama saya. Ini ada apa nih? Warung Bang Patil. Ah, oh. Warung yang diserbaik itu ya? Ya, ya. Oke, ini baru. Baru ini, baru ini, baru. Sebelumnya ini jalan... Kecil, kayak gang gitu, tapi aspal bukan off-road. Gini, tanah bukan jalanan tanah. Oh, ini iya nih, tempat off-road baru nih. Waduh, waduh, kok seru tempatnya? Naik turun, naik turun loh. Ya Allah, wih, tempatnya gila jika juga. eh oh ini lumpur, ceritanya gila. Lihat tuh, bodinya kotor langsung. Enggak bisa nanjak. ya, ya, ya, ya. Enggak ya. bisa nanjak, Pak, Pak, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, Salah guys. Salahan. Yo, gas, yo. Oke, okay, bisa. <laughs> Wih, langsung kotor loh. Nah, pertanyaannya, nah, sebelumnya jalannya seperti ini, temen temen Diganti jadi kayak gitu lumayan sih, tapi bentar dulu nih. Ini kan mobil kotor, ada tempat cuci mobil enggak gitu aja ya? kan aduh, mudah-mudahan suara saya nih, ngomong panjang lebar nggak kedengar ntar di OBS. Tar dulu deh, tar dulu dicek. Oke, dicek. Oke, cek. Oke, <tip> oke. Ini kita belok kiri. Waduh, ada yang masuk, bre. Halo. saya mau review-review pak review, ada yang masuk tiba-tiba FXRD. oke nah kita sudah sampai di Surabaya. Ini bengkel velg ya. Apakah ada tempat cuci mobilnya? Sepertinya nggak ada. Jadi kita mobil kita kotor ya udah kotor nggak bisa dituci nih. Satu-satunya cara agar untuk membersihkan kembali ya kalian harus uh, hapus mobilnya lalu respon ulang lagi. Oke, ini kita sudah sampai Surabaya. Gak Afdal, rasanya kalau kita nggak coba mampir sebentar ke Pulau Dewata Bali, begitu teman-teman. Kita coba masuk ke kapalnya, kapal penyeberangan. Nah, kita sudah sampai di Pulau Bali, jalan. Eh, masih. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Pulau Bali sebentar. Volumenya kok besar sekali ya tiba-tiba oke okay. kita sampai di welcome to Bali sampai di pulau bedewata Bali Pak ada sesuatu yang baru ya ini di event Agustusan ini Oke okay. sepertinya sama coba kita ke tanah lot ya kuat kuat yuk kuat yuk kuat yuk kuat yuk kuat yuk kuat yuk kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat yuk, kuat, yuk, yuk. oke okay. akhirnya kuat juga awas rem rem Rem, rem, rem dulu, rem dulu, rem dulu, rem dulu, rem dulu, rem, rem, op, op, op, op, op, op, ya allah, ya, ya, oke, jadi di tanah lot nggak ada apa-apa ya, ini. Kita langsung aja naik. Aduh, jalan keluarnya kenapa gini amat ya? Menantang sekali gitu loh. Susah, susah, naiknya susah. Eh, rem parkir gas Nah, bisakan kon. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Awas, awas, awas. Oke, kita belok kiri. Nah, ini seperti biasa ya bengkel sama bengkel eh, toko Dan ini ada semacam puri, eh puri pura pak. Eh, ini di tempat ini resort Bali ya. Di depannya kios minum, ini ada bendera. kayaknya sebelumnya nggak ada ya bendera ini. Apa ada ya? Sepertinya nggak ada teman-teman. Berarti ini baru benderanya. Coba kita intip ke pantainya, apakah ada sesuatu? Oh nggak ada, sama. Oke sama, langsung aja kita cabut. Nah oke ini sudah uh, terakhir ya sepertinya. Kita akan closing di sini di Tiven Lane Ini juga ada penambahan bendera di sebelah kirinya dan ya udah cukup itu aja enggak ada yang baru kan dalamnya coba kita masuk dulu kali ya tas kalian sekalian closing di dalam Oke okay, tidak ada yang baru sepertinya di sini sama aja sama semua sama seperti biasanya di sini oke okay, enggak ada apa-apa Oke okay, jadi cukup sekian untuk video kali ini jadi untuk di uh, event 17 Agustus ini ya di Driving Indonesia ini yang baru uh, diantaranya tadi di Jakarta itu di beberapa lokasi ada di tiang lampu jalanannya itu di pinggiran di trotoarnya itu ada bendera. Terus kemudian yang yang paling kelihatan barunya itu di ini. Yang jalan setapak tadi, <laughs> jalan setapak. Jalan yang sebelah pinggirnya jalan tol itu ada jalan buat offroad ya, itu jalan tanah yang naik turun naik turun dan ada lumpurnya. Dan hebatnya ada efek uh, kotoran di uh, untuk di body-body mobilnya. Apalagi ya? Terus sudah sih itu aja ya mungkin di ini di Bali ada beberapa penambahan bendera merah putih itu aja jadi ya, ya untuk video kali ini cukup sekian ehm, mohon maaf kalau ada penyampaian kalimat atau kata yang kurang kalau mungkin ada yang kelewatan ya saya ingin jelasin ya Bang disitu ada ini ada itu silahkan tulis di kolom komentar di bawah mungkin saya kelewatan atau bagaimana ya kan saya nggak tahu Pak oke cukup sekian untuk video kali ini dan sukseskan terus video di channel saya Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.